Yuk cik cik cik balik lagi bersama Otong Spin hari ini kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya. seluruh hari ini kita bawa modal 120.000 saja. Kita akan mencoba mencari RTP slot gacor hari ini khususnya RTP slot gacor Olympus hari ini. Yuk langsung aja kita main di 2400 double aktif kita coba di 30 turbo. Oh yang bertanya kita main di mana kita main di TP 8000 Bosku situs slot regatur tersolid sampai uji akhir di sini WD berapapun pasti diberlakukan Bosku dan cuma di sini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 khususnya pola slot gacor Olympus in hari ini maka dari itu yuk dibantu ramaikan grup ya biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus in hari ini pastinya ya bosku yuk dibantu ramaikan grup WA ya. biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus in hari ini lumayan kita tetap selesai pendipat 2400 ya seluruh semoga ada isi yuk kita lihat dan saksikan bersama yuk yukkas bro kali tiga awal ya bagus cukup petir langsung konek yuk lagi dong, mantap yuk, ungu boleh yuk, ungu boleh, anjing kurang satu, cuk, lumayan tampil 7 ya yes, seluruh ya, yuk kita coba coba lagi, tuh kuning nanggung kurang satu, yuk, cekir ah, ada yang putus, pecahin dulu cuk, pecahin dulu anjing, belum mau, cu. belum mau maukah? Hmm, gendang nanggung kurang satu, Aduh cincin masih kurang banyak sih, hmm, yuk. Lagi dong, baru tampil sepuluh nih lagi dong. Tentu mantap, tuh tendang kamu joder kali dua tidak mau connect. Kali dua lagi, kali dua uh, kah kuning jadi hijau kali dua kali dua kali lumayan kali dua kali dua kali dua kali dua kali dua kali dua kali dua yuk kuning untuk kuning kuning semuanya 82.000 lumayan sih harusnya di atas 200an harusnya masih di atas 200an nih ya kita lihat jalan-jalan bersama apakah feeling kita betul yuk dua kali lagi yuk aduh yuk atas kuning aduh tidak mau metir lagi tuh anjing lumayan tabel 20 yuk spin nih last ini udah biru jadi mantap ungu jadi ungu jadi udah atas tinggin kasih tetir pasti dong lumayan kali dua les lo 7000 kali 24 ini 184 tuh, lebih dari 200 itu ya, ya lebih dari 200 nih lebih dari 200 lumayan 300an lah ya awal yang bagus ya so hai dong ush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 karena cuma di sini kita selalu berbagi pola soviator hari ini khususnya pola soviator oleh hari ini maka dari itu dibantu ramaikan grup mau komentar biar saya lebih semangat lagi berbagi pola soviator hari ini khususnya pola soviator oleh hari ini ya seluruh ya mantap kita dapat sempa sempa sional di luar nejo tadi pecah banyak tuh lumayan lumayan-lumayan-lumayan 700.000 kali 50 konek di dalam tuh oh, dan naik satu nih Bos tinggal kita cari tambahan-tambahan dikit lah ya lumayan tadi kali 50 konek-konek pecah di luar tuh pecah pala bapak kau tuh pecah pala bapak seius nih kalau kayak gini Ayo dong lagi dong lagi-lagi-lagi-lagi lagi-lagi dong lagi, pecah-pecah-pecah-pecah-pecah lagi dong, pecah, pecah, pecah, pecah, pecah, pecah, pecah lagi dong biar biar biar biar kita bisa WD mantap dong pasti dong pasti dong dangdindong dong dong dong dong dong dangdindong Dang dong dong dong dong dong wah udah dong, dong sih aduh masih sisa 12 kali lagi ya story ya tuh tuh tuh pengen itu lo dapat kali merah lagi tadi dikali 50 bagus sih kita tinggal mencari kali-kali merah kali-kali kali-kali kali-kali merah turunlah kali-kali-kali kali-kali merah ya turunlah kali merah kali merah Aduh kali enam lapor itu eh dong uh, kasih dong kasih kasih Nah kita coba satu pola lagi ya seluruh kalau emang enggak ada kita coba di 20 manual kalau emang ada kita langsung gaskan WD saja ya sudah dan buat teman-teman semua yuk langsung gaskan saja cocok-cocok manja di rtp-8000 pastinya situs slot tergacor tersolid biar uji dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lurus bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relaf 24 jam per manit berdetik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya di langsung gaskan aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen di pin komen kita juga tersedia link komen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 pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olius ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor olius hari ini RTP slot gacor hari, hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor olius hari ini ya, karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olius ini maka dari itu Yudi bantu like comment subscribe eh di bantu like eh dibantu bantu grup ya biar saya lebih semangat lagi berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola serca seroling hari ini, aduh, sepertinya sepertinya sepertinya kita bisa langsung gaskan WD kan saja ya seluruh, ya WD sejuta pas layak anjing malah lewat cok, nggak apa-apa lah ya ah, nggak oh. apa-apa lah nggak ya. apa-apa nggak ya. apa-apa turun dikit nggak apa-apa, ayo dong, aduh yuk kita langsung gaskan WD kan saja karena teman WD sudah terbuka luas ya seluruh saya otong spin pamit turun diri baik seluruh salam